Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya yang namanya kucing adalah binatang yang sangat lucu, sangat cocok untuk dijadikan binatang peliharaan di rumah. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, makin berkembangnya manusia, nah ini kucing ini semakin bergeser, jadi naluri untuk berburu itu semakin berkurang. Nah, ini terlihat dari video seperti ini ya. Kalau dilihat dia tidak memiliki kemampuan untuk berburu atau naluri instingnya berburunya makin berkurang. Jadi dia tidak cekatan terhadap mangsa buruannya. Jadi kayak dia cenderung untuk dijadikan mainan. Tapi ada tikus yang memang ukurannya itu jumbo dan dia mencapai 2 kilo bobotnya, bahkan lebih. Nah, ini